Hi hey, hey, hey, hey. yo, welcome back again kembali lagi bersama adiknya loh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 skip skip ya nonton videonya jangan di-skip-skip diskip, agar tidak kehilangan momen melihat pola-pola gacornya bosku ya. supaya tidak gagal paham memahami pola-pola gacornya bosku all bos kali ini gua bawa modal 62.000 perak aja bosku ya. nggak usah banyak-banyak bosku karena ini pasti pecah terus ya gunan satu enaknya pecah gampang pecah dipecah pe... di... Di... Di gampang di luar ya bosku alias trot di luar ya bosku wow anjir anggurnya mantap sekali bosku just just just semongo Nih, semongko pisang itu kotek itu Wey, mantap sekali biji player eh biji pelanet <laughs> biji anggur ya just banget just just just top markot, top ya bosku biji player lagi <laughs>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 mirip sabun tapi kayak jeli juga. Jadi itu jeli atau sabun atau permen ya yang kotak-kotak itu loh. Sampai saat ini menjadi pertanyaan buat gue kalau permen kan ya itu lolipop permen juga ya, bosku ya. Begin tahu tolong komen dong di kolom komentar ya, bosku ya. Biar tahu ya oke okay, bosku jangan lupa juga di like komen dan subscribe nya ya bosku ya komen sebanyak-banyaknya yang... <tuh> yang merasa suka dan membuat inspirasi bagi kalian langsung aja di share ya bosku ya di share diramaikan ya dengan komentar-komentar yang, yang membangun ataupun yang menghujat juga gak apa apa bosku yang penting lu komentar aja sebanyak-banyaknya ya bosku ya thank you banget buat kalian yang udah nonton gua gua saranin ya gua cuman memberikan saran Bagian belum pernah belum pernah coba buat akun di situs yang mainin ini, ini lu silahkan aja langsung coba ya bosku ya karena situs ini bener-bener gacor ya bosku ini bener-bener gacor gak ada ampun ya bosku pokoknya ya lu bisa lihat sendiri dari video-fidiku sebelumnya ya, ya paling enggak gocap-gocap mas tiap hari dapat ya bosku ya, ya tergantung elunya aja sih, gua sih orangnya ya sabar aja nggak perlu, jangan barbar ya, nggak suka barbar gua, kadang-kadang aja itu itu pun bisa dibilang satu banding 100 kali ya, dibandingin gue main biasa yang, gua gua lebih sering main biasa aja, gua nggak suka barbar karena itu gue coy, itu bukan main-main ya. Dan gue gak nyari duit dari apa, Dari permainan ini gue jadi hiburan aja bosku Ini hanya sekedar hiburan buat kalian ya bosku Supaya gue lebih semangat buat videonya Tolonglah untuk memberikan subscribe-nya ya bosku Terima kasih atas dukungan kalian ya bosku Karena subscribe itu gratis Dan itu membuat gue lebih semangat lagi dalam membuat konten setiap harinya bosku Oke bosku ya jangan lupa ya di subscribe bosku. Bagi yang mau gabung juga di grup gua. Di sana kita berbagi pelengkap, gacor yang coba tergerak, coba R T terbaru tergajah, terupdate setiap harinya bosku. Linknya di mana Bang? Di tentang channel bosku melimpah link, di sana linknya udah gue siapin semuanya, Mau link untuk gabung daftar di situs yang gue mainin ini. Bagi kalian yang belum pernah coba silahkan aja coba. Bagi yang udah coba bang ada promo apa banyak promonya ya langsung aja cekijot ya tentu cekijot ke tentang channel dan gabung ke grupnya -nya. nanti gua kasih tahu di sana juga banyak kok adminnya gitu bisa sering-sering aja langsung aja kita tanya-tanya di sana pasti jawab pasti jawab kok bosku jangan ragu jangan galau jangan gelisah gunda gula nanya langsung aja gabung aja ke grupnya pasti kita balas bosku mantap sekali bosku mantap sekali gua gak liat loh tuh anjing demi apa anjir maksuin coy maksuin oh my god seratus bosku sensasional oh, anjir anjir demi apa demi apa ini demi apa Bongkar di seratus konek, bosku. Demi apa? Demi apa? Mantap banget! Joss, joss, joss! Sayangnya, ya, sayangnya, gue cuma beli di empat puluh ribu, bosku. Ya, coba aja gue beli di bed gede ya, bosku. Ya, sepuluh ribu gitu, ya. <gülüyor> eh, kalau bed sepuluh ribu, gue beli satu juta dong. Gak ada, gak ada. Oke, okay, kita yang ini aja. kali 100 bos konek bos. Auto konek mantap langsung. Langsung crut di luar eh di luar di dalam ini bos, ya boskin. Gila boomingnya ke 100 boy. Hmm, mantap sekali boy. Mantap sekali jos-jos Marco, jos top Marco. Top ya bosku Mantap sekali jos. Jus, jus, jus, jus. Uh, Aduh, aduh aduh aduh aduh belum dikasih lagi ya bosku ini kemana ini spin gratisan kayaknya nggak dapet spin gratisan mulu kita ini oke langsung aja kita bayar aja lagi ya bosku ya kita bayar di puluh ribu aja kali tapi jangan banyak-banyak ya bosku Jangan lu nafsu menang mentang lu nggak dikasih kasih terus lu beli yang sampai al ini bosku Kalau lu begitu bener-bener aduh beruntung deh kalau misalnya itu lagi RTP tinggi dan keyakinan lo juga tinggi ya bosku kalau kadang RTP tinggi kita keyakinan yang gak tinggi juga kayak gini gua lagi gak yakin ya bosku karena kita belum pernah dapat free spin ini di game yang kita main sekarang ini dari tadi kita main belum dapat yang gratisannya ya free spinnya jadi kalau gue beli ya gue beli yang minimal aja lah ya bosku ya minimal kan 20 ribu gue beli 40 ribu aja nih kita coba-coba ya boski jadi disamakan aja mindsetnya sama gue ya boski mindsetnya itu pokoknya wih anjik bom kali 50 bangke gila bom gede-gede banget gila sumpah tadi kali 100 lo konek lagi mantap sekali enggak tuh joss parko joss top marko tok bosku gila Bomnya mantap, nice banget sumpah. Nice, nice, nice, nice, nice banget sumpah. Bomnya nice banget sumpah. Bomnya nice banget sumpah. Asli, nice banget. Alright, bosku, mantap sekali bunyinya. Bu, ijo, jadi ijo ya. jiri, apa -apa jiri, lah, jeli apa-apa itu. Permen apa jeli lah, tau lah. Mantap sekali bosku, auto sensasional ya enggak Auto sensasional lah ya bosku, malas enggak Karena kayaknya ini udah selesai ya, kita cabut aja ya bosku Kita buru-buru kabur aja, kita WD ya bosku Gue lagi males banget, kayaknya ini susah nih Kalau udah susah kayak gini gue males banget ya Jadi daripada ini modal gue jadi langsung aja kalau udah enggak PD udah bad mood gini ya mood udah hancur gini jangan dilengjutin nih gitu ya bosku ya jangan itu nafsu ntar yang bermain dan lu pasti kalah oke okay, thank you banget jangan lupa like, comment dan subscribe nya bosku see you guys bye bye